Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung mau melanjutkan sekolah di mana? Mari bergabung di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Al-Islamiyah Madiun. Telah dibuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2022/2023. Untuk persyaratan umum yang harus dipersiapkan, Waktu pendaftaran dibagi jadi tiga gelombang Gelombang satu dari 1 Januari sampai 31 Maret Gelombang 2 dari 1 April sampai 31 Mei Dan gelombang 3 dari 1 Juni sampai 16 Juli Program unggulan dari Madrasah kami yakni Penanaman Akhlakul Karimah Penelusuran dan pengembangan minat multipotensi Program of Sport atau program olahraga Dan pembelajaran Kitab Kuning Pendaftaran bisa melalui jalur prestasi dan jalur reguler. Pendaftaran dapat saling link di bawah. Informasi selengkapnya dapat hubungi nomor tersebut. Ayo buruan daftar ke MM Outerun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.